Oke okay, so guys balik lagi di akun ya di video kali ini kita tidak bakalan mainin game lalu kita mau ngapain bang? Kita mau menginformasikan yang mana ini sebuah update ya mungkin kalian terkejut tapi gua enggak ya, gua enggak ya, gua enggak terkejut ini ya karena gua udah tahu ya. Lo kok bisa tahu bang? Kenapa? Nanti gua jelasin. Oke? Okay? Nah di sini kita eh salah dong. Nah, di sini nanti malam itu akan update ya, update atau maintenance itu pada jam 7 untuk waktu UTC. Kalau untuk waktu Indonesia bagian barat itu adalah jam 8 malam sampai jam dua 12 malam seperti biasa ya. Dan di sini ada event-event ya kalian tahu The Bird of Tragedy yang dimana ini episode 7 akan rilis itu nanti ya Berarti ini 6 bulan sekali ini pasti rilis ya sesuai dengan perkiraan gua di server CN ya Termasuk juga dari perkiraan dari Mbah Kojim ya Dan di sini ada First Anniversary yang dimana ini khusus untuk W cuy Oke okay. dan selain itu ada juga skinna Amia ya tesnya ya tes collection dan beberapa yang lainnya lagi double you juga dan di sini gua baru tahu ini udah lama juga sih bisa di Zoom nah itu dia di sini juga new operator ya dan save juga kalian bisa mendapatkan poten kalau kalian telat datang kalian bisa mendapatkan saveek, oke? Okay? yang mana ini saveek mungkin bakalan poten 6 kalau sudah anniversary 6 <laughs> nah di sini gue pengen beli beberapa mungkin. Ya, gua pengen beli 4 atau tiga lah ya. Yang jelas itu pasti gua akan beli saria, terus hajimu, terus Lapi ya. dan mungkin ini pilihan lah, opsi pilihan gua ya. Lah ya grateful ya. Semoga saja undum gua cukup masih. Eh originate -nya cukup. Dan selain itu ya sudah, ya nah, ini pasti gua beli ya. Walaupun enggak dapat W mungkin nanti kita beli saja lah nah itu saja dan disinilah inilah dia my time hascom gua akan cari chain itu nanti ya oke okay, kita akan cari chain itu di recruitment kalau enggak dapat kita tunggu di shop ya di store ya Di mana ini nanti ada banner standar yang dimana chain bisa dibeli dari store ya itu kalau nggak salah berdampingan dengan siapa itu gua lupa juga itu ya. Ya intinya itu setelah first anniversary lah mungkin pada saat benarnya unique test ya. Nah ini gua, nah ini dia yang gua bilang tadi kita akan mencari coy. Mencari operator yang namanya itu Jan ya nanti di sini coy. Medic slow low healing nah kalau ada yang seperti ini, eh enggak cuy. Slow healing biasanya ini dapatnya tidak ada sama sekali. Nanti itu dapatnya uh, siapa si namanya? Uh, nah ini dia sudah ada 103, <gif> <gif> 103 103 banyak sekali ya. Ini tidak mungkin, pasti tercoret dah. Ya. Oke kita simpan untuk nanti setelah chain update ya. Kita cari di sini kalau masih enggak ketemu juga nanti kita cari di store ya di shop itu pasti dapat di tucin, ya terima kasih dan terakhir nah kenapa kalian bertanya loko Kenapa nggak kaget Bang ini gua sudah tahu cuy karena di server CN itu DM uh, event DM atau event Dark Knight Momoyer masih ada satu hari masih ada satu hari dan banner. Dan bannernya si W itu sudah muncul Jadi masih bisa sempat dipakai W di event DM ini ya Jadi di server IN juga sama Masih ada simpat satu hari ya Nah itulah dia yang bikin gua tidak terkejut Oke okay, terima kasih Dah Mungkin hanya itu saja dari video singkat kali ini Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini Supaya tidak stuck Oke, gue Andri Molana undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye